Satu, dua, Yo, sahabat, bila kembali lagi bersama saya di channel Jaya Irfan Kediri, Jawa Timur. Oke, okay. eh, uh, kali ini um, di kesempatan kali ini saya akan tes power lagi untuk senapan, gejluk DP Fusion 1960 dengan popor custom hitam tanpa manometer atau non-manometer ya sahabat belar nih ini enggak ada manometernya dan untuk spek-spek uh, uh, spesifikasi singkatnya yaitu senapan angin ini memiliki panjang laras uh, sepanjang 60 cm dan dengan uh, diameter tabungnya yaitu sekitar 19 mm ya sahabat belar uh, oke okay, langsung saja kita uji powernya dan di sana sudah saya tempatkan yaitu dengan sasaran tembak batu bata merah dengan sekitar jarak 10 sampai 15 meter Oke, langsung saja. Untuk percobaan pertama. di sini saya akan menggunakan satu kali tarikan pada grendelnya oke, percobaan pertama 1,2,3 nah, ya sahabat belar satu kali tarikan grendel uh, sudah uh, mantap ya sahabat untuk tes powernya dan mungkin uh, itu saja uh, informasi kali ini dari saya tentang sa tenang senapan keclok DP Fusion 1960 dengan popor custom hitam non manometer. Oke sahabat dealer jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share dan subscribe channel Jaya Revival. Oke, terima kasih. Saya mohon undur diri dan salam buat dealer